Alhamdulillah, ketemu lagi di channel Dapur Mama Kesiva Di video ini, Mama Siva mau berbagi resep tentang menu diet Jadi, untuk para kalian ibu-ibu, anak-anak remaja yang suka makan tapi pengen diet Yuk, bisa cobain menu ini Saya Rodeh Labu Siap Tahu Kalian tahu nggak guys, manfaat tahu bagi kesehatan? Tahu itu bermanfaat untuk mencegah osteoporosis atau kerusakan tulang, menurunkan berat badan, mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah, dan bisa juga untuk menurunkan kolesterol tinggi jadi tahu itu bermanfaat loh guys yuk kita budayakan makan tahu ini adalah bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang mama siva butuhkan untuk masak sayur lodeh labu siam tahu kali ini sangat mudah didapat dan harganya pun terjangkau ya guys yuk simak rinciannya nih bahan utamanya labu siam yang sudah kita potong-potong Tahu putih yang sudah kita potong-potong dan sudah kita goreng Bakso yang sudah kita potong-potong Cabai merah yang sudah kita blender Bawang putih yang sudah kita iris-iris Bawang merah yang sudah kita iris-iris 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa Gula merah secukupnya 1 buah wortel yang sudah kita potong-potong 1 buah tomat yang sudah kita potong-potong 1 ruas lengkuas 1 potong serai 3 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk 5 sendok fiber cream Oh ya guys, Mama Sifa pakai fiber cream ya buat mengganti santan fiber krem ini rendah gula dan bisa membuat kenyang lebih lama sehingga cocok bagi kalian yang sedang punya program diet kita panaskan minyak lalu kita masukkan bawang merah lalu kita masukkan bawang putih kita tumis Bawang-bawang tersebut hingga harum. Nah, kita masukkan cabai yang sudah di blender tadi, ya guys. Satu ruas lengkuas, satu potong serai, tiga lembar daun salam, satu lembar daun jeruk lalu kita tumis bumbu-bumbu tersebut sampai tercium bau harum selanjutnya kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan juga air ya guys agar bumbu-bumbu tersebut tidak kosong kita masukkan sedikit air saja lalu kita tumis-tumis bumbu-bumbu tersebut selanjutnya kita masukkan fiber cream yang sebelumnya kita sudah larutkan dulu dengan air sebanyak 300 ml ya guys kita aduk-aduk biar tercampur rata dengan fiber cream tersebut dan kita tunggu sampai mendidih oke okay guys guys untuk selanjutnya jika sudah mendidih kita masukkan labu siam ya guys yang sudah kita potong-potong tadi lalu kita aduk-aduk sampai merata bumbunya dan labu siamnya selanjutnya kita masukkan tahu putih yang sudah dikoreng tadi ya guys ini bisa diganti dengan tahu kulit ataupun tahu kuning, ya guys. Kita masukkan juga bakso yang sudah dipotong-potong tadi. Selanjutnya, kita masukkan tomat juga, ya guys. Jadi, ini kayak semacam campur mencampur, ya guys. Kayak sebelah gitu, guys. Pastinya enak nanti hasilnya pedas, bercampur-campur, dan merata kemudian kita masukkan bumbu ya guys jangan kelupaan kita masukkan satu sendok teh garam satu sendok teh penyedap rasa dan gula jawa ya guys lalu kita aduk-aduk bumbu-bumbu tersebut sehingga tercampur rata dengan labu siam yang sedang kita masak hari ini jika Labu siamnya sudah layu dan sudah mau matang, kita angkat keluar ya untuk daun salam dan daun jeruknya ya dan siap untuk kita hidangkan. Alhamdulillah sayur lodeh labu siam tahu versi dapur Mama Esmiva sudah jadi nih guys. Rasanya enak, pedas, lezat pokoknya. Silakan dicoba. Oh ya, guys, Mama Siva mau nge-review masakan kali ini. Ada lima bahan yang bisa membuat badan kita kurus, loh, guys, di menu masakan Mama Siva kali ini. Yang pertama labu siam, yang kedua berserai, yang keempat rasa pedas dari cabe merah yang sudah di tadi, guys. Karena menurut penelitian, orang yang mengkonsumsi... Sayur dapat memberikan energi sekitar 50 kalori lebih banyak setiap harinya loh guys sehingga mengkonsumsi makanan pedas bisa menurunkan berat badan loh guys terus yang terakhir itu wortel guys waktu juga mengandung serat yang bisa menurunkan berat badan jadi recommended lah ya guys oh ya guys Mama masih butuh like, comment, subscribe ya biar mama Terlebih maaf lagi buat masak. Oke okay guys, sampai ketemu lagi di masakan Mama Siva selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.